assalamualaikum selamat sore guys kita sudah sampai di lokasi spot tupai di perkebunan kelapa sawit ini guys tinggi-tinggi oh, menjulang ini dan pakai uklik legend ini bos. pakai pisir kita singgol dong 10 tahun tidak terpakai ini bro ya iya. ini kenangan waktu SMA ini bro kenangan waktu SMA <laughs> ya, bro. apakah mampu kawan kita nanti kita uh, coba dulu kan <laughs> menjadi pengeksekusi karena biasanya dia pakai tele ya teman-teman ini sekarang pakai visir. Oke sesekan terus videonya moga-moga dapat poin dan seru juga muncul dari di subscribe ya mantap nonton ya, bro. ngopi subscribe seru <tuk> mantap Oke teman-teman kita masuk ke dalam lokasi ini perkebunan sawit cari tupai bersama uklik legend nukle sudah 10 tahun mangkrak teman-teman kita buktikan apakah masih mampu untuk menumbangkan tupai. Bunyi Bro. Oke. Bro. Si Bro, Target terpantau, Bro. sana ke sana dia. Aduh, sulit menaklukkan dilek bro, batang dilek. yang sangat tinggi menjulang ini teman-teman. Uh, oke teman-teman ada tupai di sana. kawan kita coba membidiknya. kita dulu. oke bro. target terpantau bro. oke bro. mantap teman-teman mantap langsung masih. melunus menus, terkapar uh, dia mantap uh, mantap Ihh, uh. ini baru ternyata uklik legend masih mampu menumpangkan tupai luar biasa jatuh bro uh sayang sekali nangsang di sana <laughs> aduh Aduh, <laughs> Nasol, bro. gitu ah. Di mana bro? Di atas sana bro. Iya bro. Aduh. Oke kita cari yang lain lah ya. Ini tupenya masih nyangkut di sana teman-teman, di atas. Itu masih kita. Oh jatuh dia bro, jatuh dia bro. Wah jatuh bro, mantap bro. Ya, ambil bro, oh, melurus melurus oke okay. okay. ambil ambil dari sana tadi ya uh, tinggi juga teman-teman itu uklik emang uklik legend itu diambil sama kawan kita Uh, oh, mantap oh, point oh. lanus bro tuh tupai teman-teman point one shot one kill bro oke okay. okay. uklik legend Mantap. Meter. <laughs> Ayo bro. Kita Cari yang lain lagi. Oke teman-teman, kita cari lagi yang lain. Banyak sekali teman-teman. Oh, sana sini bunyi tupenya luar biasa nih, bang. Cuaca agak sedikit mendung dan ini namanya apa? Eh uh, juga belum terlalu sore, jadi tupenya sangat banyak sekali. Kita pakai ukulele Legend ini. Apakah mampu menaklukkan batang batang sawit yang sangat tinggi menjulang ini? Ah ini dia. Ada kelihatan bro sekitar 35 meter luar biasa ukulele legend memang oke ambil bro ah, mantap mantap <laughs> uklik legend oke, bisir. oke. Bisir, bro. Bisir. mantap ambil bro ya, itu. nah teman-teman baru diambil sama kawan kita luar biasa bidikan yang sangat akurat pertunjukan yang sangat luar biasa oke ketemu Bro oh. si poin lagi kita mantap oh. <laughs> <laughs> ukur <Ugly> legend <laughs> hey, bro. Suara, bro. ada lagi bro, bro. Oke okay, yuk yuk yuk, yuk. Coba kita ambil dulu Dijikan teman-teman Sampai enggak bisik kita, bro, bro. Oke, okay, bro. Kelihatan, bro. Target terpantau, bro. Target terpantau, bro. Wih, oh, no. jangan lagi, teman-teman. Kena tadi kamu terlaku, bro. Kena kukunya. <laughs> Kena kukunya itu, bro. <laughs> jauh. wah wow. ngeri jauhnya. melebihi target kita pakai pister teman-teman nih ya Pakai pister teman-teman Ini ya Mungkin kalau pakai tele mungkin Kita pasti kena itu tadi Aduh ngutlak. Oke legend nih ya Oke kita cari yang lain aja bro Juh bro kelihatan tuh lagi, teman -teman. Oke teman-teman uh. Oke Oke Tup lagi teman-teman Coba ambil bidik sama kawan kita. Itu kelihatan. Aduh. Oke, Bro. Target terpantau Bro. Target terpantau Bro. Oke. Aduh, jalan dia, Bro. Sik, Bro, ndasar ketak, Bro. Ketutup sama itu. Heeh. Hmm. Ndasilam, Bro. Sih, biar kepalanya nampak. Sungguh dia, teman-teman. Keterpantau, -teman. Bro. Wih, mantap, Bro. Satu, Bro, satu, Bro. Eh, Nang patang, Bro apa Bro. Tuh, tuh, tuh, tuh. tuh. Patang, patang, patang, patang, bro. Patang, bro. Iya, iya, siap, bro. Tunggu dulu, bro. Bukti ini, bro. Bukan beceri, bro. Aduh, bro. Aduh, bro. Mana dia? Sembunyi. Hmm. Pakai klik lama bro? Kena yang, bro? Oke, kata oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Oke, kelihatan bro. Berpantau bro, mantap bro. Nyerempet bro. Uh, uklik legend. Nyerempet teman-teman. Pakai pisir, jarak terlalu jauh. 45 meter mungkin ini ada, mungkin bro ya. Bro, kita cari lagi bro. Wah, itu lagi bro. siap ah ya. siap. Si, si, ketemu ah nah, oke okay, bro terpantau bro target terpantau bro target terpantau bro terempet lagi bro <laughs> terlalu jauh bro Wah, nggak kelihatan apa nya oke pompa lagi ya semangat bro biar kotak bro ini luar biasa legend Aduh. ini bikin orang goblos banyak kali tupenya bro di sini bro <laughs> <Hukili legend>. <laughs> mantap <laughs> oke okay. kita bidik lagi bro kelihatan bro. Nah, bro kalau kita sedang mendekati topenya teman-teman apa akan terjadi nanti kita saksikan bersama-sama itu dia, banyak sekali itu punya teman, -teman. Itu dia Oke bro, ntar keterpanto bro Belum kelihatan bro Di atasnya bro, di atas lepanya, bro Pantau bro, ih, bro. Coba coba, kita. Bro. Oke. kita bro Oke bro, target terpantau okay, bro, target terpantau bro, target terpantau bro, mantap tuh. Wih, si kaiseng si kuri bro, saya kena kurang. Kena kaki belakang. Aduh. Okay, oke, legendaris. Kita ulang lagi. 35 puluh lima meter gak sampai bro. Pakai <tuk> pelisir, bro. Teh pompa lagi. Pakai <tuk> pelisir ini ya? Iya bro. Oh. Berapa kali pompa nih bro? Empat aja lah bro. Oke oke. Yuk kita ulang lagi. Bro. Bro. Bro. Bro. Oke bro. Target terpantau bro. Tarik jarang bro dia. Wih. sangat-sangat uh, menaklukkan bro, batang dilek. yang sangat tinggi menjulang ini teman-teman. Bro. bro? aduh dilek, nah, tuh. Uh, lagi dia. bro. tuh kawan kita lagi berteduh bersama uncle legendnya <laughs> dan ini batang sawit yang akan kita taklukan nanti teman-teman. Tinggi, tinggi sekali ini ya. Egringan ini 15 meter. Ukuran senapan pakai tele sebenarnya ini. Cuman kita penasaran ukli kita sudah lama enggak kepake. Tuh. Cuman pakai pisir. <tuk> <tuk> <tuk> Semangat <tuk> bro ya. Dekat asli, dekat dia. <tuk> <tuk> Hujan malah datang. Oke, nunggu kita reda hujannya, kita lanjut cari target lagi. Mantap. Oke, okay, ada tartar kedesan teman-teman. Coba dibidik sama teman kita. Kita cari dulu bro. Kita cari dulu bro. Waduh. Kawan kita sedang melakukan pompa senapan kita, senapan Legend. Kita saksikan bersama-sama apakah yang akan terjadi di sana ada tupai. Kita Aduh. jom dulu bro. Sabar teman-teman. Tupainya lagi bersembunyi. Gak mau nongol dia bro. Gimana bro? Oke kita tunggu aja itu bro. Kelihatan bro ya bro, ya, bro? Oh. Oke bro. bro, tarik terpantau bro. Wih mantap bro, sedikit melihat bro. Kurang itu telaknya kawan-kawan. Kurang tak, bro. Oke kita ulangi lagi. Uh lari dia bro. Lari, bro. Dari sini kan nampak bro. Lari lari lari dia. Kedepan dia. Udah stand beber, udah di pompa. Sudah bro. Mana dia bro tadi bro? ah itu bro, apa kabar kamera? Tuh? kelihatan dari sini bro, mana mana mana mana, aduh jarang lagi bro dia bro, lucen bro baru dapat dua poinnya, bro ya, dua poin yang kena dan ya? beberapa target tadi yang meset nggak apa-apa, kita namanya pakai pisir enggak iya. pakai tele, ini kawan kita bisa pakai tele jadi enggak terbiasa pakai pisir. Ukle legend itu, teman-teman. Sawitnya tinggi-tinggi sini, Bro. Sudah 10 tahun ada, Bro, ya. dipakai, Bro, ya. Iya, 10 tahun dipakai, <laughs> kita pakai lagi. Wah. Mantap, tapi seru. Tapi sayang hujan. Dengan... Ada yang kena ekornya, ada yang kena kukunya, kan. <laughs> Oke, okay, nanti uh, hujannya reda, kita lanjut buru lagi. Oke, okay, mantap. Siap, bro. Jangan lupa di-subscribe, Bro. Mantap. Oke, okay, teman-teman, sayang sekali cuacanya semakin sore semakin hujan dan tidak mendukung untuk perburuan kita kepada kali ini ini terpaksa kami sudahi dulu dan mohon maaf kalau kurang seru videonya ya kita sambung di lain kesempatan dan mungkin masih bersama uklik sang legend kalau pun nanti cari topel lagi, tope lagi, lagi. kita ulang lagi oke terima kasih yang sudah mengikuti salam santun salam dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh